halo berjumpa lagi dengan saya Abim di tutorial desain gratis asstudio.org sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan action script file eksternal di sini saya masih menggunakan kalkulator dan oke okay, saya tutup lalu saya save s lagi dan di sini adalah eksternal as3 file mungkin semacam itu atau action script file. Action script file. Oke, seperti itu dan saya simpan. Dan saya langsung mengcut semua. Oke. Saya seleksi semua dan cut semacam itu. Lalu saya membuat file baru mungkin action script file dan klik oke OK. otomatis saya sudah mempunyai script di sini dan saya paste di sini lalu saya simpan action script file satu oke okay, mungkin di oke okay, saya mempunyai data file dan flash project saya mempunyai script satu oke, okay, saya ingat-ingat namanya seperti ini dan saya simpan semacam ini dan oke, okay, saya simpan lagi di sini external file, save lalu di sini saya cukup memberikan include dan di include saya memberikan tanda kutip dan saya memberikan nama script satu Oke okay. jika saya tes movie control, tes movie maka saya akan mempunyai fungsi yang tetap sama Oke okay. kedua angka diisi dan saya memberikan 4 angka 2 belum diisi 7 Oke okay, 11 dan jika saya memberikan mungkin tujuh tiga hitung saya masih mempunyai fungsi yang sama dan jika saya kosongkan angka 1 belum diisi. Dan Anda bisa menggunakan beberapa cara yang sudah saya tunjukkan. Kita bisa menggunakan action script file di luar. Jadi jika kita menuju ke ini, ke folder. Saya akan menunjukkan sesuatu di folder. Di sini saya membutuhkan semacam ini. Jika umpamanya saya buat folder baru yang saya namakan eksternal. HS file mungkin seperti itu. Dan saya memberikan satu. Saya mengkopi ini lalu ini dan ini. Saya copy, Ctrl C, klik kanan copy dan saya masuk di sini base lalu saya buka external file dan saya sudah mempunyai ini external external script file oke okay, dan di foldernya adalah folder yang tadi dan jika saya klik di sini saya masih mempunyai oke okay, saya disini jika oke okay, saya tutup dulu jika saya kontrol test movie di sini tidak akan ada fungsi karena saya belum memberikan fungsi include di action scriptnya maka dia hanya diam semacam ini dan saya di project yang baru saja oke okay, project yang lama saya tutup saya simpan dan disini external exchange script file. Di sini saya memberikan di sini AS3-nya. Saya memberikan include dan tanda kutip titik koma lalu script tanda hubung dan 1.as. Jika saya memberikan seperti ini lalu save dan control test movie saya akan mempunyai fungsi seperti tadi, hitung, oke, okay. saya langsung mempunyai semacam ini, dan kali, oke, okay. saya mempunyai angka, dan jika saya ganti dengan bagi, saya mempunyai kosong, koma, dan jika saya memberikan mungkin 4 saya mempunyai 85 dan jika saya mempunyai dua, saya mempunyai 17 dan mudah-mudahan Anda bisa memahami hal ini. Jadi kita mempunyai banyak cara di, di Flash untuk memberikan action script kita. Kita bisa membuat file action script sendiri dan kita includekan di project file kita di aplikasi kita. Dan tergantung Anda, Anda memilih yang mana. Silakan melatih supaya Anda lebih memahami dari action script 3. Sampai jumpa di materi-materi materi selanjutnya. Salam.